Jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan replik atas pledoi terdakwa dan kuasa hukum terdakwa Riki Rizal, menolak dan memohon kepada majelis hakim agar tetap memberikan hukuman sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya. JPU dalam repliknya menjawab semua pledoi atau pembelaan kuasa hukum Riki Rizal yang membantah semua tuntutan JPU bahwa pada intinya kuasa hukum Riki Rizal tidak melihat secara jelas dan apa yang sudah terkuat di dalam fakta persidangan. Sarahan penasihat hukum terdakwa Rizal Mibo tersebut keliru dan tidak benar-benar. Penasihat hukum tidak profesional dalam memilah hak, -hak terdakwa Rizal Mibo bahkan cenderung menyesatkan karena mengutarakan pendapat yang keliru antara lain kuasa hukum menjabarkan bahwa Riki Rizal tidak memiliki niat untuk mengamankan senjata Yoshua. Namun JPU dengan tegas mematakan pledoi e kuasa hukum Riki Rizal dengan fakta persidangan di mana Riki Rizal mengakui perbuatannya mengamankan senjata Yoshua sejak terjadi keributan dengan terdakwa kuat ma'ruf yang juga sebagai saksi pada sidang terdakwa Riki Rizal. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal di bawah tersebut keliru dan tidak benar dan mengingkari keterangan terdakwa Rekirisal Wibowo yang pernah diberikan di hadapan persidangan terdakwa Rekirisal Wibowo dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa saat di Magelang mengamankan senjata api korban Nofrian Yosua Barat dan tidak menegaskan alasan pengamanan senjata api tersebut hal tersebut terdakwa Rekirisal Wibowo terkesan menutup-menutupi fakta yang sebenarnya bahkan pada faktanya terdakwa Rekirisal Wibowo saat di rumah Sakuling di untuk mengantar saksi Putri Chandrawati, Putri Chandrawati ke rumah dinas 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri sehingga keterlibatan terdakwa Regensial Wibo patut diduga mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi sebenarnya sehingga tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya patut untuk disampingkan